Hai manusia jangan kau bikin tipu muslihat Jangan engkau membohongi apa yang kau kerjakan Orang bisa kau bohongi Rakyat bisa kau bohongi Pemimpin bisa kau bohongi Tapi satu yang tidak bisa kau bohongi Allah subhanahu wa ta'ala Hai pemimpin-pemimpin bangsa dan siapapun jarak Jangan coba-coba kau membohongi rakyat. Nanti pasti cepat atau lambat akan terbuka segala keborokan ini. Nah, iya, akan terbuka sekarang. Mulai terbuka keborokan-keborokan yang berbuat zolim pada siapapun saja. Tidak ada di antara orang madlum dengan Allah. Saya hijab, tidak ada tabir orang yang didolem pasti di bela oleh Allah cepat atau lambat pasti dibela dan orang yang berbuat dolem nanti dia akan pasti terbuka ke sekarang sudah mulai terbuka ke orang-orang dolim janganlah kena kebencian kau kepada satu kelompok janganlah kena kebencian kau pada satu golongan sehingga kau bikin berbuat tidak adil terhadap golongan itu tidak salah dipenjara Malah yang salah tidak dipenjara Karena tidak adil Ini sifat yang terputuk bagi pemimpin Siapapun saja Dulu orang berkata Ketika tahun 80-an, 90-an Nanti kalau kira Pak Sukron mati Ada enggak orang yang akan Seperti Pak Sukron oh, Ada Habib Rizik lebih berani dari saya betul tidak. Pidato mulai zaman Bung ya. sampai zaman Soeharto, sampai sekarang, tangan saya tetap begini nih. Oh. Eh. Tapi kalau Islam di otak adik, jangan membangunkan macan tidur. Saya masih siap jadi macan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursaleen Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahi al adhim Amma batu Para habaib Yang saya Yang saya muliakan yang tidak saya sebut satu persatu, karena banyaknya wabil khusus Habib mantu daripada Habib Rizik yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama yang saya muliakan hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinannya, Al Mukarrom, Ustadz Alfan. Tentu, saya tidak lupa dan selalu saya katakan: terima kasih atas segala usahanya, terima kasih atas segala kegiatannya, dan terima kasih pula atas segala pengorbanannya. Selalu saya katakan pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan Karena tidak ada satu cita-cita Tidak ada satu kemauan Tidak ada satu keinginan yang akan berhasil Tanpa adanya pengorbanan Ini selalu saya titik berakan pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan dalam rangka untuk menghidupkan agama yang kita cintai ini di dalam hadis Rasulullah s.a.w man akhiyya sunnati inda fasadi ummati falahu mitlu ajri syahidin barang siapa yang hidupkan sunnah artinya barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku maka pahalanya sama dengan pahalanya orang yang mati sahib di medan perang ini besarnya pahalanya orang yang menghidupkan sekarang ini disadari atau tidak disadari tentang terjadi perang perang tanpa senjata ini yang disebut perang peradaban peradaban barat dan peradaban timur peradaban barat dan peradaban islam, ini sedang tempur kedua-duanya ini peradaban barat berusaha untuk menghancurkan peradaban islam ini baik dengan turisnya, dengan majalahnya, dengan filmnya bagaimana supaya peradaban islam ini redup mereka akan menghidupkan peradaban Barat ini, oleh sebab itu saatnya para ulama, para bangkit untuk menghidupkan peradaban Islam ini di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, agar tidak dikalahkan dengan peradaban Barat yang sengaja untuk menggantikan peradaban Islam yang ada di Indonesia yang sudah ratusan tahun ini perlu pengorbanan-pengorbanan-pengorbanan insya Allah kita tidak perlu berkorban jiwa cukup berkorban harta untuk menghidupkan Islam ini mari kita sadari dan sering saya katakan saya ulang-ulang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri terwujud bukan pemberian dari Belanda bukan pemberian dari Jepang tapi negara Republik Indonesia itu ditegakkan, didirikan di atas aliran darah bangsa Indonesia ditegakkan di atas cucuran air mata rakyat Indonesia berapa juta wanita yang jadi janda berapa juta anak yang jadi yatim karena bapaknya gugur di bidan perang setelah tahun 1825 dimulai dengan perang di Pondoro semenjak itu perang tidak pernah luntur melawan Belanda maka negara kita negara yang mahal bukan negara sembarangan negara yang didirikan di atas aliran darah negara yang dibangun di atas cucuran air mata maka pemimpin-pemimpin yang ada ini jangan sampai berjoget di atas kuburan orang lain ini yang selalu saya pesan ini selalu saya pesan kalau ada orang bertanya sejauh mana kontribusinya umat islam terhadap NKRI saya jawab dengan tegas saja kalau pemerintah atau siapapun saja ingin tahu kontribusi sumbangan umat Islam terhadap NKRI tidak usah sulit-sulit pemerintah tolong adakan sensus kuburan tapi yang saya maksud bukan kuburan umum yang saya maksud kuburan sih Taman Pahlawan Habib karena setiap kota kabupaten itu mesti ada taman pahlawan pasti di Serang, di Pandeglang, di Rangkas Bitung di Tangerang, di Bogor, di Sukabumi setiap kabupaten ada taman pahlawan kalau pemerintah dan siapapun saja yang ingin tahu sejauh mana pengorbanan Islam yang terhadap NKRI ini persilakan pemerintah adakan sensus kuburan masuk ke taman pahlawan itu kemudian tanya siapa nama anda, agama apa nama siapa, agama apa nama siapa, agama apa nama siapa, agama apa nama siapa, agama apa saya yakin 99% adalah darahnya umat Islam untuk NKRI ini ini nyata Bukan saya ngarang jawaban ini Real Fakta Kuburan berbicara Kalau ingin tahu Maka kita semua yang ada ini Maaf Dari ketua RT sampai presidennya Tidak termasuk orang yang berjasa Dalam NKRI Kita semua termasuk pun, Pemakan jasa yang berjasa siapa yang di kuburan itu teman pahlawan itu itu yang berjasa dia mati di bidang perang tidak menikmati jalan tol tidak menikmati jalan layang tidak menikmati lampu listrik mereka mati karena membela negara ini kita yang tidak berjasa justru kita yang menikmati jasa mereka persilakan anda makan jasa Tapi jangan hanya pandai makan jasa Tapi mari kita berjasa Hormati para pahlawan-pahlawan bangsa ini Mereka memberikan negara Supaya lepas dari penjajahan Belanda Lepas dari akhlak Belanda Lepas daripada budaya Belanda Ini keinginan dari para pahlawan ini persilakan anda makan jasa tapi jangan hanya pandai makan jasa saya minta supaya Anda berjasa kepada negara ini orang yang hanya pandai makan jasa hanya bergelimang di atas kenikmatan jasa orang lain tapi tidak mau berjasa itulah manusia-manusia yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain jangan Anda berjoget di atas kuburan orang lain mereka yang berjasa kita hargai kita juga sekarang menikmati agama Islam agama Islam turun kepada Rasulullah tidak langsung Islam itu jaya tidak langsung besar besarnya dan dayanya Islam ini karena diperjuangkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam dengan segala pahit getirnya kalau soal akhlak Rasulullah, pujian apapun yang Anda berikan pada Rasulullah masih tidak seimbang. Apa arti pujian, Saudara? Allah yang sudah memuji Nabi Muhammad, Innaka Lalu apa artinya pujian supranakun pada Nabi Muhammad? Hanya sekedar rasa cinta aja. Imam Busiri memesan subhanallah imam busi di tinggalkan oleh engkau pengakuan orang nasrani terhadap manabi mereka. Yang mereka mengaku bahwa Nabi Isa Tuhan atau anak Tuhan urusan mereka, ya urusan mereka, tapi kami tinggalkan. Hasal kau tidak mentuhankan Nabi Muhammad dan kok tidak menganak tuhankan Nabi Muhammad seperti orang Nasrani. Pujian apapun yang kau berikan, persilahkan tetapkan segala pujian. Di samping kita memuji akhlak Rasulullah yang tidak ada batasnya mari kita kaji penderitaan Rasulullah ini supaya kita sadar bahwa kita sekarang yang hidup ini termasuk saya Masya Allah Habib diundang orang belum pidato sudah dikasih makan, dikasih buah-buahan turun di lapangan terbang Singapura langsung dijemput turun di lapangan terbang Banjarmasin Masya Allah Sukran Makmun sekarang itu nikmat di atas penderitaan NabiMu. Allah. Ini saya buka. Sekarang kita tuh nikmat ini di atas penderitaan Nabi dan para sahabatnya. Mari kita baca sejarah penderitaan beliau. Begitu berdakwah dari pintu ke pintu, karena diancam oleh orang kafir Qurish. Dari pintu ke pintu, Rasul ngetok pintu. Untuk mengajak keluarganya pertama kali beriman kepada Allah dengan tantangan yang begitu pahit, baru Rasulullah berdakwah terang-terangan. Saya turun ayat fasdak bima tukmar wa anil jahilin. Saatnya engkau memasukkan berdakwah terang-terangan. Berpalinglah kau daripada perbuatan orang-orang jahiliyah itu. Baru Rasulullah berdakwah terang-terangan. Apa yang terjadi? subhanallah sahabatnya diancam sahabat rasulullah dibunuh disakiti, disiksa Sayyidina Bilar diikat tangannya diseret di padang pasir perutnya dikasih batu supaya mereka kembali ke kafir tapi apa kata Sayyidina Bilar ahad, ahad, ahad, ahad ini penderitaan yang menjadikan kita bahagia karena penderitaan mereka ini selalu saya katakan supaya kita ini menyadari sahabat Rasulullah dibunuh, diancam, diintimidasi. Tapi nyatanya kekerasan tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Api Islam semakin menyala menerangi kota Mekah dan sekitarnya. Dirubah lagi politiknya dengan politik embargo ekonomi di back ekonominya di dinding Ka'bah yang empat itu ditulis pengumuman seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan perdagangan dengan Nabi Muhammad dan sahabatnya khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dengan sahabatnya mati kelaparan subhanallah ini penderitaan NabiMu dan sahabat-sahabatmu dan sahabat-sahabatnya. Ini saya ungkapkan. Maka ketika Irak di embargo, Libya di embargo oleh Amerika Serikat, saya katakan hai bangsa Irak dan bangsa Libya, bukan engkau yang merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabi 1400 tahun yang lalu, dia yang merasakan embargo ekonomi itu. Rupanya embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam itu. Justru, api Islam semakin menyala, semakin berkobar untuk menerangi kegelapan kota Mekah itu. Akhirnya, dirubah lagi politiknya dengan politik damai. Habib didatangi Abu Thalib. Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad? Tanya sama ponakan, "Tuh maunya apa?" Kalau ponakan mau ingin jadi raja saya angkat beliau jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi maka kiai dan para habaib hati-hati guys. suruh berhenti jadi habib dikasih jabatan nah, ini gaya lama itu bukan gaya baru ini tanya Abu Thalib, siapa pun akan maunya apa dia mau jadi raja, saya angkat jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakan itu maunya apa? Ingin jadi orang kaya, kekayaan kami, di negeri mereka kami serahkan, sehingga nanti Muhammad menjadi orang terkaya di negeri ini. Asal berhenti jadi nabi. Abu Thalib tanya sama ponakan maunya apa? mau kawin? saya kumpul anak perawan kota Mekah ini ponakanmu tinggal kawin aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Persilakan dengan syarat berhenti jadi nabi kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira gimana ya? kira-kira? hei, sukaran makmud daripada kau jadi kiai sulit-sulit amplopnya tidak menentu <laughs> kan tidak menentu toh. kadang-kadang tipis tapi berkah kadang-kadang gede kurang berkah nah, misalnya itu pesan kiamit kepada saya dulu Habib. kalau kau diundang orang jangan milih-milih undangan biar di RT datangi undangan itu jangan milih-milih undangan itu saya disebut kaku di Jakarta Habib Diundang menteri ditolak, diundang gubernur ditolak. Yang saya dati ya musala di bawah jembatan itu. Itu pesan Kiai Hamid sama saya. Jangan beda-bedakan undangan. Nah. Sudah Pak Suron berhenti ajalah jadi kiai, seangkat jadi menteri luar negeri. Begitu saya jadi menteri luar negeri, ya berhenti saya jadi kiai. Betul atau tidak? Enggak ngaji lagi, enggak pidato lagi. Ini kadang-kadang hati-hati loh di balik nikmat yang diberikan ada batu di balik udang. Di balik <laughs> ya, lah <laughs> disitulah Rasulullah tolak semua tawaran itu harta wanita tahta ini sudah top ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kekerasan gagal. Embargo ekonomi gagal, diajak damai Monsaski kedudukan takhta wanita harta gagal. Apa yang terjadi kerja itu? Mereka menekan rapat di Darun Nadwa Saudara yang haji, kira-kira tempat itu 50 meter dari pancoran emas itu, dijadikan tempat rapat. Ketika mereka rapat, hanya untuk mengatasi gimana menyetop gerakan Muhammad ini. Karena kalau dibiarkan Muhammad ini, saya minta Muhammad karena kata-kata mereka ya, kalau ke saya mesti Sayyidina, wa Maulana, Wah Habibina, tapi saya menirukan Abu Lahab ini. Gerakan Muhammad supaya disetop. Kalau tidak disetop. Dia masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, lidahnya manis. Akan besar nanti pengikut agama kita akan hilang. Rapatlah di Darun Nadwa yang dalam Tafsir Tobari dihadiri oleh iblis dari Najat. Berupa orang yang bersih gagah ikut hadir. Keluar pendapat bagaimana cara untuk membendung gerakan Muhammad ini kata Abu Lahab tangkap saja masukkan penjara di satu rumah kunci dari luar, tidak boleh keluar kasih makan si iblis angkat tangan tidak ada gunanya kau menangkap Muhammad masuk penjara mengapa? dia bangsa kuris bangsa yang dimuliakan di daerah ini dan dia bangsawan pasti akan dibela oleh sukunya nanti tidak ada gunanya Abu juga ini dalam Al-Quran Abu Lah berkata, usir saja Muhammad ke luar negeri apa kata Iblis? ini bahaya usul ini kalau Muhammad diusir ke luar negeri nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya begitu banyak pengikutnya negeri kami diserang dari luar bahaya ini usul ditangkap gak ada gunanya Habib <laughs> diusir ke luar negeri berbahaya Abujal berkata, "Bunuh saja Muhammad ini yang benar. Coba, ini saudara penderitaan nabimu. Di samping kita berbicara soal akhlak beliau, saya ceritakan ini. Pahitnya, nabimu dalam berdakwah ini." Pergi ke toefik, bukan di hadi buah anggur buah apel lengkeng ditimpukin batu sehingga Rasulullah luka Jibril tidak terima Hai Rasulullah angkat tanganmu minta sama Allah supaya bukit-bukit ini digerakkan kami malaikat siap untuk menggerakkan bukit ini untuk menyiksa kaum di toif yang menyakiti kau apa jawab Rasulullah bukan itu Jibril yang saya minta saya diutus pada mereka kalau mereka mati, siapa kepada siapa saya diutus Allahumma adikomi fa'innahum layak lamun orang yang nyakiti Rasul didoain oleh Rasul doain lain dengan saudara di Cirebon kalau yang nyakitin saudara apa doanya mudah-mudahan musim hujan disambil beledek didoain samper beledek Rasulullah tidak ini hidayat karena keputusan dibunuh Nah, akhirnya rumah Rasulullah itu kalau dulu masih asyukun Lail saya masih tahu itu dibalik tukum emas itu bekas rumahnya Siti di situlah Rasulullah dikepung oleh semua suku karena perintah Abu Ja'al jangan satu suku yang membunuh Muhammad ini kalau satu suku nanti timbul perang suku semua suku ikut membunuh nanti dan darahnya minum oleh semua kepala suku dijagalah Rasulullah tapal kuda tidak ada celah untuk keluar perintah Abu Lahab, keluar potong lehernya jangan dikasih kesempatan bicara dikasih kesempatan bicara pasti dia lidahnya manis keluar potong jaga mereka itu sampai tengah malam lah bayangkan seandainya saya jadi Muhammad kaya seperti itu gimana perasaannya mungkin digores gak keluar darah malam-malam dikepung seperti itu Jibril turun Rasulullah perintah Allah tinggalkan negeri Mekah malam ini coba bayangkan bagaimana mau meninggalkan diri Mekah tengah malam daerah, kota yang dia cintai kota Mekah yang dia cintai disuruh tinggalkan malam itu dengan petunjuk Allah tentu Rasulullah baca kuladrabil kul falak baca ayat kursi kemudian baca ayat dalam surat yasin min baini wa min fa fa mereka tertidur matanya Rasulullah keluar tidak ada yang melihat Selamat Yang ada Syedina Ali Syedina Ali berkata Ya Rasulullah Sudahlah kau berangkat Rasulullah Insya Allah dilindungi Allah Saya diam di kamar ini kata. Apa kata Syedina Ali Saya akan tidur tempat tidurmu Rasulullah Saya akan pakai selimutnya Rasulullah Supaya nanti saya disangka engkau, Biar saya yang mati asal kau selamat Ada anak muda yang begini Hah? Ada? Mana orangnya? Gak ada Anak muda yang sudah pas, orang kau mati dulu. Anda sudah tua. Paling yang ada begitu. Sedina ali biar rasulullah asal kau selamat. Saya mau tidur tempat tidurmu. Saya pakai selimutmu. Supaya apa? seorang kafir menyangka saya itu engkau. Biar saya yang mati biar saya yang dibunuh. Asal kau selamat. Ini seorang sedina ali karomahullah wajah. Ini saya baca semua sejarah pahitnya ini. Pahitnya Rasulullah berdakwah. Begitu keluar datang sinambung Bakar Siddiq. Ada apa Rasulullah? Malam ini saya dan kau diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah ini. Inilah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Ngeri, menakutkan, sedih. Tapi Abu Bakar apa jawabannya? Kalau itu set perintah Allah ya Rasulullah. Mari. Berangkat. Kalau Alfan kira-kira kalau saya kejak saya begitu kira-kira begini nggak enggak kira-kira. Belum tentu. Ayo Alfan, malam ini pergi ke Madura ikut harus pakai. Besok ada tamu saya. Soal kontrak ke nah, Barangkali barangkali yang enggak nuduh saya, cuman barangkali. Selwa Bakar tidak kalau itu sudah perintah Allah ya Rasulullah mari berangkat Sir bakar tidak mikirkan rumahnya tidak mikirkan keluarganya malam itu keluar berdua yang diincar musuh mau dibunuh sampailah di Jabal Tur Rasulullah berkata ayo bakar istirahat dulu paginya Abu Lahab datang mana kepalanya Muhammad belum keluar, tidak mungkin Muhammad tidak keluar. Subuh sudah keluar dia. Dibuka saya Ali yang ada. Di mana Rasulullah? Saya tidak tahu, saya tidur. Lalu diadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad kata Abu Jahal, hidup atau mati 300 unta. 300 unta itu satu unta sama dengan 300 karb, sama dengan tiga kerbau jadi 300 unta itu berarti 900 kerbau kira-kira orang di Cirebon gimana ya mereka cari semuanya dapat petunjuk empat kaki ini pasti Muhammad dan Abu Bakar terus wa makaruh wa makarullah wallahu khairul makirin hai manusia jangan kau bikin tipu muslihat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 Rakyat jangan coba-coba kau membohongi pemerintah, sama saja nanti pasti cepat atau lambat akan terbuka segala keborokan ini. Nah, iya, akan terbuka. Sekarang mulai terbuka keborokan-keborokan yang berbuat dolim kepada siapapun saja. Tidak ada di antara orang madlum dengan oleh sayyidah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 Bikin sarang kau yang rapi, merpati kau bertelur. Begitu orang kafir kures mau masuk, melihat lubang gua, semuanya teriak kompak. Tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang. Balik ini, labah-labah sarangnya tidak berobek. Hanya dengan sarang, apa dengan sarangnya? Labah-labah -laba aja. Allah, membuat makar pada mereka itu terlalu gampang bagi Allah merpati bertelur saya berkata ya Rasulullah seandainya orang kafir kures itu melihat kakinya sendiri pasti melihat kami satu-satunya sahabat Abu Bakar lah disebut disitu maka semua para sahabatnya orang-orang yang setia para Rasulullah Abu Bakar orang yang setia Rasulullah saya Umar setia Rasulullah, saya di apalagi Uthman, Ali di samping sahabat Rasulullah beliau mantu, sampai mantu pun nak. Masya Allah. Jadi kita orang ahli Sunnah wal Jama'ah ini mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai ahlil bayat. Jangan dipisah pisah. Kadang-kadang sok-sok cinta alil al bayat Abu Bakar dikapirkan, Umar dikapirkan. Betul abie? Enggak usah sibuk, <laughs> enggak usah serbu, sudah tahu semua ini. Habib ya, kita orang alisuna tidak begitu. Orang sunnah mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai keluarga keluarga Rasulullah. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad kalau tidak mencintai keluarganya? Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad kalau tidak mencintai sahabatnya? Itu yang saya tanamkan sama santri saya. Jangan tipis antara sahabat dengan ahlil bait satu alil bait yang kita cintai, sahabat yang kita cintai. Ini ahli sunnah wal jamaah. Lah di sini saya baca penderitaannya. Akhirnya setelah tiga hari berangkat rasulullah ya panjang ceritanya hijro ini. Cuman saya singkat. Inilah rasulullah pindah ke madinah dengan segala penderitaannya. Maka alhamdulillah seorang makmun kebetulan jadi kiai katanya jadi ustadz Nikmat berdakwah, nikmat kemana-mana, nikmat saya sadar. Saya sadar kenikmatan saya ini berada di atas penderitaan Nabi saya dan sahabat-sahabatnya. Itulah yang mewajibkan kita sejak baca sholawat, di mana saja saya baca sholawat, karena ingat bahwa saya nikmat ini di atas penderitaan Nabi saya di atas penderitaan para sahabat-sahabat perang badar, perang uhud, perang tabuk itulah yang menyebabkan kita sekarang bahagia karena penderitaan dan perjuangan orang dulu kalau orang dulu sudah berkorban sehingga kita tidak jadi korban lalu apa kewajiban kita? kita sekarang itu wajib berkorban untuk siapa kita berkorban? bukan untuk kita untuk anak cucu kita nanti yang akan datang kita wajib berkorban sekarang ini, orang-orang sebelum kita jadi korban, kita tidak jadi korban maka mari kita berkorban dengan apa yang Allah berikan kepada kita wa <Sessantra> carilah oleh engkau surga cari oleh engkau surga pertanyaannya ya Allah dengan apa saya mencari surga Allah jawab langsung carilah oleh engkau surga dengan apa yang Allah berikan kepadamu Orang koreksi sekarang Dikasih apa kau oleh Allah? Dikasih ilmu? Pergunakan ilmunya untuk cari surga. Dikasih harta? Ya, ini ada alumni-alumni yang cukup duitnya ini yang duitnya cukup itu juga duitnya cukup ini duitnya cukup Lalu, nih, soalnya, punya semua nah carilah surga dengan apa mencari surga Allah yang kasih jawaban carilah kau surga dengan apa yang saya berikan padamu dikasih harta carilah surga dengan hartamu dikasih ilmu carilah surga dengan ilmumu Dikasih kedudukan jabatan kebetulan jadi bupati, jadi gubernur, carilah surga dengan jabatanmu. Tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, jangan berbuat dolim terhadap rakyatmu. Oh. Sabatun Ada tujuh golongan nanti Allah akan kasih perlindungan pada waktu tidak ada perlindungan Allah. Saya sebut yang pertama al-imamul adil pemimpin yang adil jangan sampai jadi pemimpin tidak adil janganlah kena kebencian kau kepada satu kelompok janganlah karena kebencian kau pada satu golongan sehingga kau bikin berbuat tidak adil terhadap golongan itu tidak salah dipenjara malah yang salah tidak dipenjara karena tidak adil ini sifat yang terputus bagi pemimpin siapapun saja iya jangan sampai berbuat tidak adil ini lho. nah disinilah saudara-saudara maka kita sangat wajib berkorban alhamdulillah tadi perletakan batu pertama pondok pesantren al itu berarti mari kita berkorban kalau umat Islam mau berkorban sisihkan sebagian kekayaan untuk Islam katakanlah ibu-ibu di belakang jual sayur punya keuntungan lima satu hari lima ribu untuk Islam empat puluh ribunya untuk dirinya punya keuntungan seratus ribu sepuluh ribu untuk Islam sembilan puluh ribu untuk dirinya menjadi kuli bangunan pasang batu, melester kerja tujuh hari yang satu hari untuk islam Hah? kalau semua misal begini insyaallah umat islam akan beri tegak independen tidak akan dipengaruhi oleh siapapun saja hai umat islam dan para ulama jangan kau menjadi anjing lapar anjing lapar hai para ulama para ustadz, umat islam jangan kau jadi anjing lapar kalau kau jadi anjing lapar engkau pasti mengikuti siapa yang pegang roti betul? siapa yang pegang roti kau ikuti tidak peduli siapa yang pegang roti karena anjing itu lapar tapi kalau anjing kenyang, biar ada orang pegang roti, dia tetap aja duduk, nggak peduli dengan yang punya roti. Maka kita jangan jadi anjing lapar. Ya, kalau jadi anjing lapar, tidak mungkin independen. Ini sebenarnya Habib, pribahasanya orang Arab zaman Johhilio, tapi bisa juga kita pakai. Kata orang Arab zaman Jahiliyah, ya, jauh kalbakah, yatbakah, jauh kalbakah, yatbakah, laparkan anjingmu baru nurut sama kamu. Jadi kalau saudara pelihara anjing, anjingnya nurut bikin anjing itu lapar, pasti nurut sama kamu. Kalau saudara bakun lapar. Pasti, surat nurut kepada siapapun saja yang pegang roti, ya Allah, jangan kalian jadikan syukur anak anjing lapar. Lah, ini saudara, ini peristiwa Rasulullah begitu penderitaannya pindah ke Madinah. Disitulah Rasulullah berdakwah mulai agak leluasa. Mengapa? Karena bisa mendirikan namanya negara Madinah. Tidak perlu dikatakan, "Ataulah Al-Islamiyah tidak perlu." Mengapa tidak perlu disebut "Ataulah Al-Islamiyah"? Karena Daulah itu pemimpinnya sudah Rasulullah, hukum yang dipakai Quran. Tidak perlu lagi dikatakan "Ataulah Al-Islamiyah". Itu nah, disitulah mulai Rasulullah berdakwah, mulai mempunyai sahabat-sahabat, sehingga siapa yang memerangi, berani memerangi maka Nabi Matu datang tidak membawa agama baru masih ada umat Islam yang keliru siapa yang membangun agama Islam? Nabi Muhammad tidak sempurna itu jawaban yang benar siapa yang membangun Islam? Islam dibangun oleh 25 Rasul nabi-mat nabi yang ke-25 tidak membawa agama baru Rasulullah datang menyempurnakan agama yang telah dibawa oleh Nabi Adam jangan menghilangkan Nabi Adam Nabi Nuna, Nabi Ibrahim itu semuanya pendiri Islam Allah turunkan agama Islam untuk menjalankan agama Islam ini diturunkan 25 Rasul. 25 Rasul itu membangun Islam. Nabi Muhammad menjadi Nabi tang terakhir, Nabi penutup finishing. Dengan datangnya Nabi Muhammad, agama Islam sempurna. Selesai. Sebelum Nabi Muhammad datang, tidak sempurna agama Islam ini. Masih sederhana. Zaman Nabi Adam... Nabi Adam berdakwah mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, pencipta alam semesta. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama; datang Nabi Musa, seruannya sama. Nabi Musa mengajak umatnya beriman kepada Allah, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah datang Nabi Isa yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus menurut agama Islam Nabi Isa dan Nabi yang ke-24 seruannya sama dengan Nabi Musa sama dengan Nabi Ibrahim sama dengan Nabi Nuh Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah sujud kepada Allah bukan sujud kepada Nabi Isa dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Islam datang Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. apa seruan Nabi Muhammad sama seperti seruan Nabi Isa, Yesus Kristus Seperti seruan Nabi Musa Seperti seruan Nabi Ibrahim Seperti seruan Nabi Nuh Nabi Muhammad mengajak umatnya Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sujud kepada Allah Bukan sujud kepada Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya Sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu dalam kitab Suhihu Muslim Dalam bab Muhammad Nabi'in Rasulullah bersabda, "Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar, saya datang terakhir meletakkan batu terakhir pertanda pembangunan Islam selesai." Dengan datangnya niat pembangunan Islam selesai sempurna oleh semua itu diresmikan oleh Allah. Nabi-nabi sebelumnya hanya diutus pada kaumnya sendiri. Nabi Muhammad Nabi yang ke-25 dengan syariat Allah lengkap sempurna maka tidak hanya diutus kepada bangsa Arab. Maaf para habaib, Nabi Muhammad -nabi bukan nabinya orang Arab saja. Nabi bukan nabinya orang Indonesia saja, Nabi bukan nabinya orang Cina saja, Nabi bukan nabinya orang Eropa saja, Nabi buat kan, nabinya semua manusia di dunia ini, itu Nabi Muhammad, alamin Nabi utus untuk seluruh alam, seluruh manusia, ya nabinya orang Indonesia, ya nabinya orang Arab, ya nabinya orang Cina, ya nabinya orang Eropa, Nabi, Nabi itu seluruhnya. Mengapa jika dijadikan romatan? Karena syariat Allah sudah tumplek-blek. Bahasa Jawa ini Habib tumplek-blek itu. ya Karena orang Jawa itu, opat oh, masuk orang Jawa enggak? Jawa Sunda. Ya, Jawa, Jawa, Jawa, Jawa. Sunda sedikit campuran ya. Biasanya orang yang campuran itu, Jawanya enggak bagus, Sundanya enggak bagus biasanya. Biasanya itu semua yang di perbatasan itu coba Surabaya Pasuruan Maduranya kagak beres Jawanya juga nggak beres makanya Cirebon juga sama itu Sudahnya kurang beres Jawanya kurang beres tapi biasanya orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh itu kata terakhir itu diulang kalau orang Jawa bilang kemarin di Cirebon di Cirebon macet nggak apa-apa tapi orang Jawa bilang kemarin di Cirebon suri macet-macet, nah, itu matiin mesin udah enggak jalan itu sudah syariat Allah tumplek-blak, baru Allah resmikan untuk seluruh alam sebelumnya karena belum sempurna tidak dijadikan seluruh alam hanya kepada kaumnya. Mengapa? Ya karena syariat Allah itu diturunkan oleh sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Hah? Siapa yang mau nyolong? Zaman Nabi Atta undang-undang perkawinan sederhana Nabi Muhammad datang Quran 30 juz memberikan petunjuk hidup baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. tidak ada kehidupan manusia yang tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran mari diskusi dengan supran makmun, agama yang sempurna oleh sebab itu Allah resmikan Bukan Sukron Makmun yang meresmikan. Allah langsung. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Kata Allah, bukan kata Sukron Makmun, kata Allah, saya sempurnakan agamamu. Alquran quran 30 juz turun semua untuk memberikan petunjuk wa'atmam tu'alaikum nikmati dan telah saya sempurnakan nikmatku kepada kalian menurut ulama tafsir sempurnanya nikmat Allah dengan datangnya junjungan kita Nabi Besar Muhammad alaihi wasallam. dengan datangnya Nabi Muhammad nikmat Allah sempurna Quran 30 juz yang akan menjelaskan Rasulullah sudah dibangkitkan sempurna, yang akan menjelaskan Al-Qur'an sudah ada apa kata Allah, maaf orang di luar Islam ini saya yang mengambil kata-kata langsung perkataan Allah firman Allah Islam kata Allah, bukan kata sukron makmun Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu, agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Hanya agama. in dong lokal Islam sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya agama. Motot no saya ini. Ya ngotot kan padahal umur saya ini sudah bukan waktunya ngotot <guluh> dulu tahun 71 sampai tahun 90an saya ngotot setelah itu istirahat saya ngotot tapi kalau Islam di otak adik jangan membangunkan macan tidur saya masih siap jadi macan kok cucu saya Abi. baca lembaran gitu ditulis di bawahnya Kiai Sukran Makmun Singapudium lalu tanya sama ayahnya ya ayahnya anak saya Faiz Abi kapan kakek itu jadi orang mengapa kamu loh saya baca kakek dulu Singapudium kapan jadi orang itu anak tika itu wajar lah begitu nggak usah diurusi anak tika itu kapan jadi orang Nah, ini saudara jadi karena sudah sempurna lengkap rasulah membawa satu peradaban ada peradaban yang berdasarkan otaknya ada peradaban yang berdasarkan nafsunya seperti nightclub, joget, dansa telanjang itu peradaban tapi datangnya berdasarkan nafsu Rasulullah datang ke bumi ini Membawa satu peradaban Peradaban yang berdasarkan wahyu Allah Dan berdasarkan sunnah Rasulullah InsyaAllah satu peradaban yang paling indah, paling bagus وَالَّذِي dialah yang mengutus utusannya Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk apa Allah memberikan petunjuk dan agama yang benar supaya agama Allah peradaban Islam itu diperlihatkan peradaban Islam ditampakkan peradaban Islam diiklankan peradaban islam dijual mau beli? alhamdulillah tidak mau beli? wama alayna ilan balawul mubin inilah peradaban islam dan insyaallah mari kita berdiskusi siapapun saja peradaban mana yang paling indah Insya Allah peradaban islam mulai dari berumah tangga mulai dari bertetangga mulai dari ekonomi sampai kepada politik InsyaAllah peradaban Islam yang paling indah Saya buktikan dan saya tawarkan Alasan apa Anda tidak menerima peradaban Islam Dalam rumah tangga peradaban Islam ini Subhanallah Sangat mulia sekali Seorang laki-laki naksir perempuan Itu namanya sesuai dengan kudrat irudat Allah kalau ada anak laki-laki berkata saya melihat anak perempuan cantik Pak Ki. saya tidak tertarik malah saya kesenggol dengan perempuan cantik Pak Ki. sama saja dengan kesenggol tiang listrik itu laki-laki perlu ke dokter itu ada yang tidak beres itu betul atau tidak? tahu laki-laki bilang saya perlu perempuan cantik Pak Ki. hati saya berdepar-depar nah, itu normal itu yang benar itu itu yang benar itu kudrat Allah dalam Islam. Persilakan Islam tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Malah Allah menyuruh agar laki-laki dan perempuan bergaul sebebas-bebasnya. Tapi melalui hukum Allah. Bagaimana supaya pergaulan itu halal? Maaf tidak purno. Syukuran makmur ini ada karena pergaulan bebas kalau ayah saya dengan ibu saya ketika itu, itu tidak bergaul bebas itu. di tempat tidurnya, tidak ada syukuran makmun ini semua hasil pergaulan bebas ini sebenarnya. maaf Habib, supaya ngerti betul orang ini Islam itu tidak melarang pergaulan bebas laki laki menyuruh laki menurut Allah perintahkan laki-laki bergaul kau dengan perempuan sebebas-bebasnya dengan syarat nikah lewat hukum saya ini Jangan kayak binatang. Kalau kayak binatang tahu ayam Saudara. Tahu ayam? Tahu ayam enggak? Oh enggak jawab? Tahu ayam enggak? Okay. Kalau ait Anda tahu ayam, ayam bertelur enam. ngerem netes. Satu jadi ayam jago. Gede gede gede ayam jago itu ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Siapa? ayam bertelur enam ngerem, ngetes netes satu jadi ayam betina gede gede gede gede gede dikawin oleh ayah kandungnya sendiri kurang ajar gak? siapa? ada gak seperti itu? ada maka sekarang ini dengan liberalisme kalau tidak hati-hati maka saya katakan liberalisme persilakan tapi dengan syarat Liberalisme itu dibatasi dengan akhlak Liberalisme dibatasi dengan agama Liberalisme dibatasi dengan Pancasila Liberalisme dibatasi dengan Undang undang Dasar45 Kalau Liberalisme tidak dibatasi dengan akhlak tidak dibatasi dengan agama tidak dibatasi dengan Pancasila berarti di Indonesia sedang terjadi proses pengayaman Bangsa Indonesia dan pengkambingan Bangsa Indonesia mengapa saya bicara begini pada umur 82 tahun iman yang mendorong saya bicara ini kalau tidak karena iman tidak mungkin pun bicara begini tidak mungkin terbang ke Sumeneb terbang ke Malang, terbang ke Bangkalan terbang ke Pasuruan terbang ke Serang, nanti akan terbang lagi ke Martapura dengan kondisi saya yang sudah 82 tahun ini kalau kena tidak iman saya yang mendorong tidak mungkin saya bicara seperti ini tidak mungkin sudah bukan giliran saya giliran saya itu pensiun Habib. Alhamdulillah dulu orang berkata ketika tahun 80-an 90-an nanti kalau kira Pak Sukron mati ada nggak orang yang akan seperti Pak Sukron oh, ada Habib Rizik lebih berani dari saya betul-betul oh gak usah khawatir umatnya Nabi Mu'atih itu umatnya umat setiap saat pasti ada umat yang akan tegak berdiri dalam keadilan dalam kebenaran setiap saat likuli zamanin imamun walikuli imamun zaman setiap masa pasti ada pemimpinnya dan setiap pemimpin mesti ada masanya mestinya syukuran makmun sudah bukan masanya Pidato mulai zaman Bung Karno, sampai zaman Soeharto, sampai sekarang tangan saya tetap begini nih. <tuh> Mestinya sudah pensiun saya. Lah inilah dalam rangka menegakkan peradaban. Peradaban Islam laki-laki senang dengan perpan minta sama orang tuanya, namanya meminang. Setiap minang diterima, ya Allah adakan akad nikah yang begitu indah ada yang mengawinkan, ada yang dikawinkan kalau kawin sendiri, tidak ada yang mengawinkan, itu pelacur alangkah indah ada saksi ada pernyataan ijab wal alangkah indahnya perkawin dalam islam setelah itu dibina rumah tangga dengan bagus wa asiruhunna bil ma'ruf pergaul istrimu dengan baik dengan sopan santun, dengan kata-kata yang halus, dengan istrinya, saya buka lebih jauh Habib. Ya, saya minta maaf Habib. Kalau saudara kawit dengan istrinya tidur di atas ranjang, saudara nikmat, istrinya nikmat, tapi saudara selesai, itu selesai. Tapi istri yang sudah tiduri sembilan bulan akan menderita dia dalam kehamilan. Itu akibat perbuatan Anda. Ini yang kadang-kadang di laki-laki tidak ada perasaan ini. Ini Allah yang membangkitkan perasaan ini. Sehingga dengan istrinya wa asyiruhunna Nabil ma'ruf. Pergauli istri dengan kata-kata yang sopan. Kasihan istrimu. Kalau saudara tidur dengan istrinya, selesai tidur, selesai. Betul kan? Tinggal mandi, besok terbang ke Bandung. Tapi istrinya akan menderita 9 bulan dia hamil. Dengan segala penderitaannya. Nah, alatun Sebagus persiapan wanita yang soliha. Kalau syariat Islam dijalankan, peradaban dijalankan, tidak ada kekerasan rumah tangga. Tidak ada kekerasan rumah tangga. Tidak ada kekerasan anak. La i seminna malam yukir tidak termasuk golonganku anak yang tidak hormat orang tua dan orang tua yang tidak hormat kepada anak tidak kasihan sama anak tidak ada kekerasan anak kekerasan rumah tangga tidak ada inilah peradaban Islam saya sekarang tawarkan pada bangsa Indonesia mau pakai peradaban Islam atau tidak kalau mau Alhamdulillah tidak mau pun Alhamdulillah nak Na'mun sudah sampaikan saya cuma menyampaikan Kewajiban saya tidak memaksakan. Lalu, subhanallah, indahnya peradaban. Mulai WC diatur. Betul, Habib, cara menghilangkan najis. Kalau najis berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis berbau, hilangkan baunya. Kalau najis ada rasanya kayak alkohol dan daging babi, hilangkan rasanya. Subhanallah, dapur ada peradabannya maka saya mau mengislamkan orang islam mulai WC-nya supaya islam dapurnya islamkan kalau ibu cuci beras di dapur tanya bu berasnya dari mana datangnya datang dari riba, haram datang dari sogok menyogok haram datang dari suap, menyuap, haram datang dari korupsi, merampok duit rakyat, haram menipu orang, haram kalau seandainya seluruh bangsa ini berperadaban Islam, InsyaAllah korupsi berakhir. Sogok menyogok berakhir. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokannya, rezeki yang haram. Selama bangsa Indonesia pikirannya yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli hak batil tidak peduli yang penting perut saya kenyang yang penting saya hidup mewah. perut saya kenyang halal haram tidak peduli hak batil tidak peduli pemerintah jangan mengharapkan korupsi akan berakhir korupsi akan tumbuh terus akibat bangsa Indonesia yang tidak tahu halal dan tidak tahu haram bukan marah masih tahu Laya seandainya semua bangsa Indonesia ikut peradaban Islam jangan ada nasi atau rezeki yang lewat tenggorokannya rezeki yang haram baru beres baru beres Islam bicara bertetangga supaya semua anggota tetangga ini ya sebenarnya kadang-kadang saya saya perpendek ini, saya potong-potong pidato -potong, saya, cuman saudara gak ngerti kalau saya potong-potong, yang ngerti cuman saya ngomong saya tuh saya potong-potong-potong-potong gitu titiknya mengapa Islam bicara seluruh kehidupan mengapa Islam bicara rumah tangga supaya anggota rumah tangga yang namanya suami, istri, anak, pembantu berakhlakul karimah, berakhlak yang sopan berakhlak Al-Quran Jangan sampai anggota rumah tangganya akhlaknya preman. Islam bicara soal berRT, ber RW, bermasyarakat. Supaya anggota masyarakat itu berakhlakul karimah. Innamabu itu makarimal akhlak. Jangan ada di RT, di RW, di kelurahan itu orang yang bermintal preman hancur masyarakat ini. Islam bicara soal ekonomi supaya pelaku-pelaku ekonomi ini orang-orang yang berakhlak orang-orang yang bermoral jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi ini yang ada di pasar-pasar, di toko-toko, di pabrik-pabrik pelaku-pelaku ekonominya berakhlak preman, berakhlak bajingan hancur pasar ini bagaimana? jelas ini terakhir, potong lagi itu Ya, kalau bicara itu bandang ya, bisa dua jam tiga jam nanti itu nanti masih ada Habib kita akan meneruskan. Nah, mengapa kita bicara politik? Singkat saja, Islam bicara politik supaya pelaku pelaku politik itu orang yang berakhlak. Siapa pelaku politik? Pelaku politik itu mulai wali kota pelaku politik. Bupati, pelaku politik Gubernur, pelaku politik Presiden, pelaku politik Menteri, pelaku politik Anggota DPR, pelaku politik Pejabat-pejabat tinggi negara, pelaku politik Supaya pelaku politik ini orang yang bermoral Orang yang berakhlak Kalau pelaku-pelaku politiknya preman, bagaimana rakyatnya? Hah? Kayak sekarang ini tidak saya sebutkan, tapi saudara tahu orang berjenderal bintang dua kok bisa membunuh ajudannya yang mengamankan dia. Itu akhlak apa? Itu lebih daripada bajingan. Wa terbongkar wa kebohongan-kebohongan Wallahu negeri ini Akan terbongkar semua kebohongan-kebohongan di negeri ini. Mah, jangan coba-coba pemimpin-pemimpin kita berbuat bohong. Jangan coba-coba cepat atau lambat, semua kebohongan sudah terbongkar. Sejak Bung Karno, sejak Bung Karno, sejak Pak Harto, semua kebongkar kebocor apa? Kepahitan, kegelapan, kedoliman terbongkar, hanya tinggal waktu saja yang menentukan. Maka ini kita Islam Rasulullah datang supaya pelaku-pelaku politik ini orang yang berakhlak. Alangkah indahnya walikotanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Alangkah indahnya bupatinya orang-orang yang berakhlak, beriman, bertakwa kepada Allah. Alangkah indahnya menterinya, presidennya semuanya orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bermoral, orang-orang yang menegak keadilan. Inilah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Maka Islam bicara semua kehidupan. Agar di semua kehidupan terdiri daripada orang-orang yang berakhlak, di bidang politik pelaku politiknya berakhlak, di bidang ekonomi pelaku ekonominya berakhlak, bermasyarakat di RT, di RW, semuanya orang-orang yang berakhlak. Alangkah indahnya dalam rumah tangga dari suami istri dan anak orang-orang yang berakhlak. Alangkah indahnya peradaban ini. Mereka tidak mau peradaban Islam. Ada kemungkinan karena mereka tidak tahu peradaban Islam. Marilah adakan musyawarah. Saya siap untuk bermusyawarah. Aduh, peradaban <gulis> ya kan? Nah, dalam Islam kan ini tuh utuh. hikmati. yang namanya diskusi, yang namanya apa? berdebat itu ajaran Quran mari kita berdebat dengan cara yang baik aduh argumentasi maka selalu saya harapkan pada pemerintah kalau ada kiai ulama yang berbeda dengan pemerintah itu jangan dianggap musuh itu ulama yang peduli negara ulama yang cinta sama bangsanya tidak tega kalau pemimpinnya itu tergelincir kepada gedoliman maka segala ulama wajib menyelamatkan bupatinya melam, menyelamatkan lurahnya menyelamatkan RT RW nya menyelamatkan menterinya kita koreksi Nah, kalau ada ulama yang berbeda oleh pemerintah kok yo diundang lah. kalau di tingkat kabupaten undang oleh bupatinya ngopi bersama makan nasi goreng bersama lalu kita berbicara kalau di tingkat apa? Provensi, dipanggil oleh gubernurnya ini kiai kok berbeda ngomongnya, ngiritik ini undang, jangan dipanggil undang, ngopi bersama makan mie goreng enak karena bicara, apa maunya kiai, apa maunya gubernur enak itu, jangan dimusuhi kalau tingkat nasional, yang berbeda dengan pemerintah, diundang ke istana, mari di istana ngopi bersama makan nasi goreng bersama bicaralah terbuka apa inginnya Kiai, apa inginnya pemerintah, mari kita ketemukan untuk menudung, mendukung Indonesia masa depannya harus terbuka dan jangan sampai membenci kepada rakyatnya inilah harapan saya ya karena ya sudah panjang juga saya bicara ini mohon maaf yang sebesar besarnya terima kasih kepada Ananda Alfan terima kasih kepada seluruh pengurus Pondok Pesantren Alba'ah saya ucapkan terima kasih usahanya jangan khawatir ya ikuti saya lek wiswayi lek wiswayi tuki piang itu wirid daripada almarhum kiai Hamid pesuruhan kepada saya yang seluruh jangan setengah-setengah mau bangun bangun aja asal punya pasir satu truk punya batu satu truk punya semin sepuluh sak bangun kalau umat islam mau mau bangun masjid nunggu adanya duit tidak akan ada masjid di Indonesia kalau seandainya Habib mau bangun masjid nunggu, -nunggu adanya dana ini ya, tidak ada masjid di Indonesia ini. Semua masjid itu modal nekat semua. Setelah masjid berjalan, alhamdulillah insya Allah datang. Ya kita doakanlah mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini diberi taufik dan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.